Mani, mani santai siang kalian saat ini persahabat meminahkan memberikan informasi dari idola kesayangan kita persahabat Ke kabar pertama kita awali dengan kabar spesial dari Leslar saja. Di laman akun Instagram Leslar saja ini memposting sebuah kalimat persahabat ya Ini ada cita-cita bunda Lesti Bang L menjadi Hafiz Quran Masa profesi nanti ngikut cita-cita yang mulia Dan termasuk bentuk cinta orang tua pada anaknya Insyaallah Al-Hafiz Ya bang nanti gelarnya amin Kita doakan ke persahabatnya mudah-mudahan abang L ini menjadi anak yang soleh Dan menjadi penghafal Al-Quran Seperti yang diinginkan kedua orang tuanya Terkhusus Bunda Lesti Kejora Di postingan ini pun ada kalimat caption yang dituliskan Semoga Abang L jadi anak soleh Semua putra putri Leslar Lovers Semuanya menjadi anak yang soleh dan saleha. Amin Yuk sama-sama kita aminkan doa baik Semoga anak-anak kita semuanya Leslar Lovers Menjadi anak yang soleh dan saleha. Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga Izin throwback dulu nih persahabat ya Masa-masa dimana Fanbase luar biasa Salah satunya L2W, persahabat yang mendapatkan rekor Muri Yang dimana diunggahan akun Muri underscore ORG, persahabatnya rekor terkini Rekor Mori didapatkan oleh L2W, Leslar Loverworth Ward Merupakan komunitas penggemar dari pasangan penjeni Lesti Kejora Dan aktor Rizky Pilar yang memiliki anggota di seluruh Indonesia rutin melakukan kegiatan kemanusiaan L2W menggalang donasi melalui platform kitabisa.com dan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan ini sih kebanggaan banget ya Masya Allah luar biasa di pos kembali oleh akun Bukpol Paul, Poli ini juga menuliskan sebuah kalimat panjang sedikit cerita ya untuk meraih penghargaan ini gak mudah banget pada waktu itu, kita semua tim L2W.ID berusaha untuk meraih penghargaan rekor Muri butuh sebuah kerja keras dari pagi ketemu malam, sampai pagi lagi kita rapat, kita ono ini ono ini kucurut nasya Allah banget ya perjuangannya dan Bupol percaya bukan hanya Leicester Rovers saja tetapi seluruh fanbase pasti menginginkannya. Maka dari itu kami selaku pengurus L2W berusaha keras supaya kita para fans mendapatkan sebuah prestasi atau penghargaan Bukan hanya idolanya yang berprestasi tetapi fansnya pun berprestasi itu karena kita semua sangat kompak Ah, Bu Paul menangis pokoknya Masya Allah banget ya karena terharu kita sama-sama berjuang Kita sama-sama saling bergandengan tangan sampai sekarang Masya Allah pokoknya luar biasa ya Untuk warga Konohai yang tetap kompak dan solid untuk selalu mendukung men idola kesengan kita Tidak hanya idolanya saja yang membanggakan tetapi fanbase-nya juga luar biasa sangat membanggakan Semoga selalu seperti ini Tetap kompak untuk menebar kebaikan, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan apresiasi kembali. Berikutnya, para sahabat siang ini juga kita mendapatkan vitamin bahagia dari GES-nya Papa Bilar yang diripas kembali oleh Uncle leslar dan Ini sih, tadinya vitamin yang sangat membuat kita bahagia juga. Tetapi di sini ada kelakuan Papa Bilar yang selalu gerseng kepada anak tercintanya, kaki abang El. Kita lihat ini lucu dan menggemaskan disamakan dengan kaki papanya yang banyak bulu aduh Masya Allah banget ya <gifat> kenapa sih tentunya persabat dia ya. BB Aslam sama-samain ada aja kelakuan dari papa Bariski pilar ini Masya Allah mudah-mudahan rumah tangganya selalu bahagia sehat selalu dan dilindungi dari orang-orang yang tidak baik dan di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Ya, ini dari akun Instagram Mama tujuh 77 mengatakan betis Abang Fatih lebih menggoda untuk digigit Katanya tuh, aduh cute banget ya Dan kita lihat juga persahabat ke komentar berikutnya Dari akun Anis underscore FZN Mengatakan di kolom komentar Tadi pagi Novi nunjukkan tangan Sekarang papanya nunjukin kaki Gini aja kita udah seneng banget Tuh, insya Allah banget ya Pastinya warga Corona sudah dibuat Happy siang hari ini karena melihat kakinya Abang El, masya Allah. Dan berikutnya juga persahabat perhatikan ini ada undangan spesial dari Tablet Novel official yang dimana belakangan ini memang untuk kerudung budalesi kejora lagi viral persahabat ya lagi trending topik nih untuk ide kerudung simpel. Dan pastinya para sahabat ya, idola kesayangan kita menjadi salah satu artis yang banyak sekali Tipe kerudungnya dibinati oleh emak-emak leslar, Masya Allah Segi empat lilit ya, idola kesayangan kita memang selalu menjadi panutan Selalu menjadi contoh dan inspirasi untuk banyak orang, Masya Allah Dan berikutnya juga persahabat kita ke ugiahankapanlagi.com Ini ada kabar yang tentunya membuat kita sedih juga persahabat ya dari Bunda Inul dikabarkan untuk anak dari Bunda Inul ini alami gangguan pencernaan anak Inul daratista dilarikan ke rumah sakit doakan yang persahabatnya untuk anaknya Bunda Inul mudah-mudahan cepat pulih sehat karena Bunda Inul adalah salah satu orang yang sangat sekali mensupport dengan tulus hubungan Leslie dan Bilar